Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika ada seseorang mengucapkan salam Salam kak dintoh kalau diterjemah Muka-muka Ajunan seterje Epah selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala Tentu jawabannya harus yakin Tegas dan kompak Waalaikumsalam, salam Muka-muka pada epah selamat sarang Allah Alhamdulillah, saya rasa mungkin kaulah seorang pencenangan punya kecembatan yang sama, hadir memenuhi halaman masjid Khusnul Khatimah, tepatnya di Karang Budi, kecamatan Kepora, Kabupaten Sumeneb, Enggih. Maaf kalau tak begitu lancar kaulah karena memang untuk karang budi baru kali pertama ngunjeng kaula petolekor tahun kaula dadi kiai buru mangken baju kagak antu para hadir para rabu sebeten kaula mulziagi kemasan acaranya dalam rangka menyambut ikraman wa ta'ziman lima ulitin nabi turut serta mengagungkan Turun serta memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sululah sawallahu alaiwasallam. Kalau bersetong pengarap tantona ada keinginan sama. Goleben bian teropade apa selamat saling Allah ingi teropade apa bareh segi teropade apa gembang recekeh selamat odi itunya kanto seke ake ngereng jawab salam pakom pagaki. Cara nama antara benda baru kaben manfaat apa ngajiyan? Dabunakan Nabi faida soinal khutibu alam mimbar. Salah yatakalamana ahadukum, wa meyatakalam fakot lagoh. Apabila seorang mubaling sudah mulai bicara di atas mimbar, mulai kiai mulain abu Dhabu kalau katakanlah menakah dukum, tolong perhatikan hengak si iba baca rami Kalau di atas bicara iba juga bercerita, fakotlah roh, maka sia-sialah pengajian sore ini. Rogi biaya, rogi tenaga, rogi waktu tinggi. Luar biasa panitia nengah kacompok. Bahkan kalau kelak jemput yang masih jamik semenaht, luar biasa kumbangan ni. Belum nyampek di sini, kalau masuk ke restoran kelak. Kalau ngocak, bawa kadimak. Mak takde orang, bukan entah entah restoran. Ada ardimin dia. Gitu. Apa nama suap perih? Sumawar. Edina eh, perih. Tebak kasu suma, mele. Sumekar, sumawar deh. Ada dekik, ada Sujono yang dina. Ada dekik. jadi dia berada, luar biasa menunya gue lah sampai makin kenyang dulu terus terang bisa jadi beri sop buntut, ada sop napas, ini, ada makanan lalapan aduh secema-cema, es jeruk dibagi, es kopior dibagi ini kapan? tak ini gak nyabu gue lah luar biasa panitia ini kah mulai sape ampon capek payah ingin menghimpun masyarakat mendatangkan kiai Malik Sanusi dari Johor sampai bisa mangkir nega ampon dateng maka caranya agar pengajian ada manfaat dan barokahnya ketika pengajian dimulai ansitu wasmau tata kelamana ansit tenang anteng yanggi wasmau dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. ...satih anteng tenang merengaki. Minabi si ader-er ngereng, si ader-er geropok. Tak kenapa? Sepenting ke pamunyi. Ini boleh gelap pada si Al-Kahilan. Tak kenapa? Silakan makan. Sepenting anteng tenang Isma mendengarkan. Gula ampun pak areh beneng imatura. Jadi malamah kau lak pidato ngerub haru. Kemudian itu so, luar biasa pelantikan Ansor dari sayap kanan Nahdlatul Ulama tadi malam ngeedosok ini ke luar biasa hall nge lapangan raja ini ke penuh jadi nah, ya kepora luar biasa penuh juga tak kunjirak nengkanto sampai di samping kanan jalan ini ke penuh melana para rabu satu kaula kaulah jember kaulah ampon pak Arya pesantren pesantren santrian saya tinggalkan lembaga pendidikan Kauletibi, Kauletina, masjid Kauletibi, lemaharek. Cek nih maknyain Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap hari. Baru saja dia tanya saya, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Maknya ini keronggian ni, kabon. Nego kaje hadir ke dana. Niat amolot, niat hormat kelahiran kustek ajing nabi. Makleka oleh serang panjangan oleh syafaatnya beliau. Amin ya robbal anteng tenang pahami ni merengaki. Nego dekik monbah abah akacak ada bumbara kiai merasa bawa diri kita banyak dosa tidak jarang kau lebendian hadir ke pengajian apakah itu di kalangan TNI Polri di kalangan pejabat pemerintah di kalangan para pengusaha ini hadir ke pengajian aromasaraja Tusa tanpa terasa nyap-cap akhili air mata segera istiufar kekusti al ini kamu ingin dengar tapi bodohnya sepak, tenang, anteng Ngedak, tak muni Akhili lepak. Akili lagi, dekik, lepak. Jail, jail, <laughs> sangkub tak tengit-tengi. Coba sekali lagi. Rengabasaki ibu-ibu ni semangat luar biasa. Rengabas dari kerudung, lembak reng-mering keberak ke temur. Mulai kalau setong adalah hadir. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Alqa'il fi kitabihil al karim Waalaikumsalam, billahi waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, Wa waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, Sayyidina Muhammadin wa ala waalaikumsalam, wa waalaikumsalam, Wata bi'itabi'in, waman tabi'ahum bi'iksanin ila yaumid din, amma badu. Operator sound system, ya, tribelnya tetap dibuka, jangan dikecilkan. Ini nge-nyilem ya dia. Kayak tadi itu bagus. Hadrat al-Qirong, cukup, gak gini ke bagus? Beri kopi, lah. Meletaknya untuk polemik, lah. Masyayikhina al-afadil wa ulama'nal kurama Para masyayikh, para kiai Seteja kuru ngaci sebatan kaula amul ja'aki Wabil khusus seluruh jajaran takmir masjid Husnul Khotimah Yang insya Allah sekarang ada di samping kanan kiri saya semuanya Semuanya Alhamdulillah banyak singa kui ke jeleng Ketepaan pada ben gulen di Gabbah Makhir Jajaran TNI Polri Alhamdulillah hadir semangkin InsyaAllah dari personel Polsek Kecamatan Keporah Dari Bapak Kapolsek sendiri yang hadir Alhamdulillah Yang saya banggakan Kepala Desa atau Bapak kelebun Beserta perangkat ebon Hadirin kaum muslimin muslimat Para pecinta Baginda Rasul Rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah e Sore Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir dari Beringin Rakkarak Bendebesa bisa menyapa masyarakat Karang Budi Kecamatan Kepora seneng kaula jember kaula. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal. Yang mudah-mudahan terus berkelanjutan tinggi. Kaulah senang luar biasa, karena kaulah sekut lembaga entah. Dan saya lihat masjid ini setiap kali saya lewat, makin best tapangi. Cek senengah. Ini momentum bagi kaulah pertama. Kalau minta Assalamualaikum jangan tinggi. Senarai jen kaulah tak pernah tapangi mungkin di YouTube atau di beberapa media televisi. Embian pernah ngeding pidato kauleh di radio-radio. Ada perkataan yang kurang berkenan saboraaghi kauleh buk okay? ghi. Guleh tak sempat tahun mangken en main, main kacompok en bian ghi buru mari tellas seporana. Ben guleh tek dendian bian cedek sentran kebungkoh. <tuh> Are mong pong tetemu. Kaule minta seporahi, seporaghi ghi. Sebelik embian senika ghi. Manakalandik salah kaki Malik sekecil dan sebesar apapun hari ini Allah dan malaikat saksinya. Kaulahnya pula, Kapanci dengan saya, kemasan acaranya dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak yang bertanya, Mak pun mangkin mulutan, Gai, bener gue merak mangkin. Gue pun setengah bulan amulut. Sebelum nikah, gue tak pernah Kemarin di papan di Samarinda sama orang-orang Madura yang ada di papan ada juga yang dari Ketapang, ada juga yang dari Sampang Amolot. Kenapa? Karena tidak adanya jadwal mun penuh di bulan Maulid nih. Ketiga le Molotan sebuh randa gun Molotan. Teti Safar Amolot, Molotan jet pun Amolot, Rasul penuh Amolot waktu kalau bulan. Napa oleh Kiai alakulahinin wa waqtin menghormat kelahiran kanjing nabi tak kun pada saat kelahirannya alakulahinin setiap saat wa dan waktu pagi siang malam sore pantas hormat kelahiran kanjing nabi kenapa karena dia adalah sayyidul kainat karena nabi gula ben pian dicipta oleh Allah subhanahu wa taala mestena ben bekto setahun benteng amolot pantas Cuma pertama, mulai tak Nabi. Kencing na Nabi apa masuk azwarke. Kita ini musah tersudah terbiasa dengan melaksanakan beberapa kegiatan keliru dan dosa. Lainnya mana manusia mesti di salah, iki? Embian manusia kan? Mak benci tak nyau? Mak sial kok tepak apa dina? Embian manusia kan? Mari, yu, yuk, bawa pak yuk. Walakot kholat nul insan nafi asanitaqim. Sungguh telah Aku ciptakan manusia. Paling bagus semahlok ia manusia, Alhamdulillah. Kalau ontong golban biani betiti manusia, mesti nembian ben odi melak mata asolat kepangeran angka tanang berterima kasihlah kepada Allah, Alhamdulillah kuste. Abdin tak ebetiti renggerangan, serang ajunan kuste. Alhamdulillah abdin tak ebetiti kadal, Alhamdulillah abdin tak ebetiti Alhamdulillah attin ta ebeddi bebek, ta ebeddi ngerengi, ta ebeddi ajem, alhamdulillah. Engpian makhluk yang terbaik. Mun daddi sape kule ben pian arangkak odi melol. Mun pian daddi katempah, mun pian bas daddi racungan, mun pian bas daddi ngerengi cara kajaran. Bani agayar, tak to senapa ngapolel. Pembian manusia elastis, aselah bisa, ya, manusia pun <laughs> nguncur bisa, hari umur man manusia, hadiruk kong bisa, hai, man manusia, nungut bisa, agentang bisa bisa, gini mantan. Saya tanya jujur kakek laki ya sebede si budi empian pernah nganalisa sape asela enten pian pola pernah nganalisa sape atau membik jur ngonjur pakok rokoan bedeh kada yang elastis itu hanyalah manusia Alhamdulillah. walakot khalaqnal insana fi ahsani takwim Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk, Ia manusia. Alhamdulillah. Apalagi kiai kelebihan dari makhluk yang lain. Manusia diberi kecerdasan oleh Allah. Manusia beri otak diberi kecerdasan. Sampai seorang Gusti Allah manusia dipercaya untuk menjadi khalifatullah fil ardi untuk menjadi mengatur dalam kehidupan dunia, ibagi ke manusia berbangiran. Tak ibagi ke kecoa, walaupun fiziknya besar saja. Tak ibagi ke joran, walaupun dari sisi kecepatan lari dan kekuatan mengangkut barang jauh manusia Santaan joran. Kira bandar. Apa ibagi ke manusia berbangiran? Karena manusia punya akal pikiran dengan kecerdasan otaknya manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan dan kekuatan larinya diukur dengan kecepatan kuda maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda ada yang gesit seperti kijang maka ada mobil yang bernama kijang Innova bolehnya nyambi pajiru dari cebek irus turus kakak tuh banggule dengan kekuatan kecepatan kuda, nja ambon neng hotel musdalifah tidak ngangsur apa jiru, coba tuh bencaran dari benda besar dapat surat nama dulu mau tak nongep jalan jauh gule, mak bisa manusia menang, otaknya luar biasa manusia gini bener, burung juga pernah marah, Kala, mak bagi kemanusia manusia cak manusia tak bisa terbang burung tidak menyadari kalau di Indonesia ada manusia cerdas yang namanya Bapak Habibie dari Pari-Pari mantan Minristek mantan Presiden Republik Indonesia selama masa hidupnya Pak Habibie dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda Pak Habibie mengatakan ini bisa kembali pesawat Tak, tak tantus si Raja Jayeta, bisa gede pesawat. Karena benih, okoran ke bunga jetak benih. Dong kadong seju Raja bisa gede sosis, aku kerupuk grupo, umpak Pak Habibi ini bisa gede pesawat. Orang yang semenep senter, gak mekah. 18 bis, 20 bis, 22 bis, 22 bis. Lahir keeleran, dari semenep menuju bandara Juanda. Haruh, amin yang kan domestik tak berarti raja seorang si domestik gula kesepakan di bawah ini susi air berada seorang 6-6 berada 12-16 kesepakan tapi coba ambil entar tidak yang Surabaya bandara internasional setong kapal berada seorang 400 orang oh, kalau Saudi Airlines Garuda Airways belum 100 orang Sna pesawat bro setong orang yang bisa nyebi bareng beren telopolo lima kilo bayangkan telopolo lima kali bulu ngatos berapa ton kekuatan pesawat take off dari bandara Juanda ngadurus terbang ke atas debak ke atas ben manuk. apa jan manuk? ya Allah, maka bisa rajin berkuk otak manusia jangan dilawan gini bantan karena manusia ini kebeti makhluk simulja Alhamdulillah, gula-ben-bian ayutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malle manusineke penter asokor dega gusteal. Kancing Nabi ini hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau ontong gula-ben-bian cetak ben-bengiran, berempat mungkin boleh cetak. Epa bungkol ben-bengiran cetak, laju saja keng bahengak gembring cetak tak lebur seleseong, selang tak keburuk Cetak pasti bebungkol Di dalamnya kepala itu ada otak. Luar biasa otak manusia ini kecerdas, penuh dengan memori. Ambian di memori kat HP yang ratusan giga. Kalau anda beli itu ratusan ribu. Eh, yang kui bandian pak? Tele bulan Pak bulan I download data. Kemudian mencoba-coba rekam YouTube video-video kecil dari memori yang Anda punya. Akhir tele bulan overload dikit deki nika. Napa overload? Over tak mampu lagi menampung data. Akhir lemot HP nembian. Mane terus deki cekak gini Pak. Berarti stress HP gini. Oh tekan nembian Pak. Penuh dengan memori. Lebih dari umur 20 tahun setia dia, lebih dari umur sebisa tahun setia Berarti otak ambian sudah menyimpan data selama enam puluh tahun. Mekertani, mekertekeng, mekert keluarga. Gini bapak? Abis benar eh, enjek tak mut lemut otak gue lebih banyak artinya apa? bahwa otak yang diciptakan Allah ini jauh lebih bagus daripada memori kat HP hasil teknologi yang diagung-agungkan manusia hari ini jauh ke otak benar-benar <tik> sedang-sedang orang mahlupa ke pengirahan ke kesihak agabai HP padahal Allah yang mencipta kecerdasan otak sampai tercipta HP itu benar, -benar. <tik> Mangga manganemun beri cetak bersujud ke pengirahan Kanjing Nabi ini ngamake pun Nabi, orang bersih tak pernah salah kanjing Nabi sujud tu luar biasa bermalam pak, sampai membengkak kaki Nabi. Borak, kanak ni ni kak ibadah, Kak Gusti Allah, badereng kepora dina dia, siap solat sampai borak sokong. Dia ya, bade gila si borak, <laughs> main balbalan balan bade si borak kena ngarek. Di arao keteggel kanjing nabi sanajan manusia pilihan terbaik luar biasa salat apa mangkana kula ben pian ayo laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah ngereng deninde semampu kita ninde baginda rasulullah ya masjid mapan jek mirak sekedar bagus bangunna isn haye bedhe sentar ka de'na entara kemi Hari keluar boleh, syukur tak punya melekat apa masjidnya. Hari apa nih 40 ribu di melekat, di masjid pun berdoa orang yang masuk melekat nih pun jahat Selama masuk ke jeding, ia ntar melekat, neng-neng keluar, ngalak wuduk, jaga pun melekat. Mangan keluar boleh, Entar kami melulu. Cen melekat, ada, Entar kami melulu, orang yang tak apa tu? Hari mak ingat sih, berdoa, kening ketujuh, ima bunyi melulu melulu. Mungkin ibadah tinggi. Cek nyender ka kini me agentang di Kini ka tak an. Pon-pon dik, tetako tak kuat mungkin. Para hadirin barara bus e baden kaula amul ja'gi. Ngerek maca shalawat di minki. In. Gulaben pian kabbih se bade ka antun nika tetotna shalawat, satotul syafaat sareng kanjing Nabi. Dorole barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala seseret rezeki terepengpang ben Allah. Amin. Sesakek moga-moga paberes. Setro depak makke Madinah, moga-moga kabul haji. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu <-tuh> wa ala yasan. Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Ngerang-jarang Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam sallallahu alaihi wasallam pabenyak mas salawat mantra abe bejumbaro odik ning dunya ngi kantos ke akhirat maka Allah liyuzibahum wa antafihim Allah tidak akan pernah menurunkan azab Allah tidak akan pernah menurunkan bencana covid akan segera dihabisi oleh Allah PMK akan segera dicabut oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai macam bencana yang bentuknya angin puting beliung, peranda dengan apalagi termasuk juga gempa dan tsunami banyak agak nega bosan deh Mentro aman apa wa selama Muhammad Fihim selalu ada di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Ulama menafsirkan dua pengertian, selama orang Islam seken ke asirnya kajik Nabi. Perintah Nabi dikerjakan, larangannya dijauhi, maka jaminan daerah itu akan aman. Kenapa? Syafaat kajik Nabi yang akan menyelimuti daerah itu. Yang kedua, mohon orang Islam cinta kajik Nabi, ada mahabbah kepada Rasulullah dengan bacaan-bacaan sholawatnya. Di setiap-setiap sudut desa, setiap sudut-sudut kota, setiap ada acara salawat dibaca sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasul. Perkawinan salawat ibecah, melangari salawat ibecah, salawatan ibecah di yasinan, di tahlilan, dan jam iya-jam iya salawat dibaca. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul, maka jaminan Allah akan mengamankan memakmurkan daerah itu alasannya apa <hantar> karena akan ada syafaatnya Rasululangkana yuk biar mon ngempen anak akhluk laki salawat baca silake lah tapak antedung tu mak iba zubairaki cek cek lengem mana silake esot kosot apa bolan hosok daire mungkin karena hosok asharus sujud Mau ngelak wudhu istiqomah sholat ngelak wudhu paling celeng deh ini. Tapi mau rata celeng dari kopeng sampai kaki bukik. Harus pilih ngelak wudhu. Nemen beko berarti nengsel takhalen. Satkau sat selain anta jamzon anta badron anta Fawqa nuri Anta iksiru aghali Anta misbahu syuduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah anak macam ini Sallallahu alaihi wasallam Sada dan anak nak terdepak ke Mekah Pakai benak Terdepak ke Madinah Pakai benak ...acering ibuk... ...nyap-nyap ayam matah... ...sebih ucap ke anak... ...kup cukup ibuk... ...saya tak dapat makan... ...lumululub ibuk... ...saya tak dapat makan... pahalonca apa? ...engkok boleh... ...saya tak le? ...atau lembut... ...sapa si betaben betah ...ya kok betah-betah anak... ...peh tuting apak-betah tak kira ada apak-akak... ...harap balik... ...raja otang mengik satu ...pah nangiski apak... Sallallahu. Kunci penting masjid salawat. Sallallahu ala ya Allah. Sallallahu sekitar dekat makammu kemukjib pada pagi makam Madinah ya Allah. Yang hadir hari ini yang sakit mudah-mudahan kau sembuhkan ya Allah. Seserat najis kamu kemukjib begembang sarang ajunan ya Allah. Sallallahu alai wasallam. Jadi kini kan Salawat Jibril. Kalau Anda memperbanyak bacaan-bacaan Salawat. Salawat Jibril dibaca dengan sambian 300 kali setiap hari. Maka Anda dijamin akan dimudahkan dari berbagai macam urusan. Kalau Anda sakit akan disembuhkan oleh Allah. Mangkan ambian montron di S.H.P. Beres, saya jebok penyakit. Munamun belta, namen rebe baca Salawat. Bihakki Muhammad, bijahi Muhammad. Taman, sallallahu alaihi Muhammad. Itu selawat Jibril taman boleh sallallahu alaihi Muhammad. namun boleh sallallahu alaihi Muhammad. Tanpa terasa 10 tanaman, 10 selawat kita baca. Tanpa terasa 100 tanaman, 100 selawat kita baca. Tatanazzalu alaihimul malaikah. maka malaikat-malaikat Allah akan turun dari langit akan menjaga tanaman itu tadi. Kenapa, Kyai? Karena ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Membiasan mandi sapi, letak tandek ngakan Colok untuk mengorboh letak natal. Main nggak semati ya tang sapir. Deg, deg, muntenga, sapi. teg mun mentangan sapi, letak ke aki. Macan selawat. Solok loh Allah Muhammad. Eketek, membiasan. Solok alik. Yang mana ketek? Tadi mungkin ngetek beres loh no, berarti. Kayak ngembiyan sih, nunggep sakit. Mangannya jemaah semak, mentapan maju tahu. Solok loh Allah Muhammad degengan korang garus degdeg degengna sallallahu alaihi Muhammad Biyahi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad perbanyak bacaan-bacaan shalawat riya banyak shalawat ada shalawat burda. ada shalawat nariyah ada shalawat munjiat ngereng sekak dimakasokanin teron di anak sesoleh soleh hambian. ampiat teron di anak yang istiqomah ibadah lakek bini coba mun teron di anak yang Istiqamah ibadah Senang nyari ilmu Mana polongan lagi bini Pembenyak macam Salawat Nariyah Tetapi mana mana polongan lagi bini baca Salawat Nariyah Berempah Pak Ibu 444 Jadi saya boleh beri amalan Bata anda Allahumma sallallahu salam Kamilah tawasallim salaman Taman sayyidah Iruah Cantik sini oleh berempat macamlah tak toleran. So selek aduh, jauh boleh kok masuk angin ni mungkin ada kehabitan. Allah masya Allah Muhammad. Ada juga salawat tibul kulub. Itu ada mic-nya enggak di situ? Kalau misalnya saya baca tibul kulub, bisa enggak dengan hadrahnya itu? Tidak bisa ya. Tade, cuba. Oning baca salawat tibul kulub. Cuba. اللهم صلي على سيدنا محمدين تب بالقلوب وداوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim kan anak Menteri beberapa resmi Banyakan panggilan juga Gini kan Allahumma salim Pohon Cik ayah nyanyi Pohon kada Cik ayah nyanyi Menteri panggilan ngempen anak Lagu-lagu yang kurang baik Tolong jangan didendangkan di depan anak Kenapa? Memori anak peka Kan kanjeng Nabi ada, bumun lahir soro adanin. Kenapa? Agar memori anak penuh dengan lafzul Jalalah, kebesaran nama-nama Allah. Lahir adanin. Jak bekelen pak. Walau anda kerja di Kalimantan, Surabaya pulang kalau istri akan melahirkan. Karena ini adalah basic keimanan seseorang. Penentu tepatnya kelahiran. Teguh anak rekap adanin. Kau Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar katakan pada anaknya nak Tuhanmu Allah nak jong pangeranna be'na Allah jong syabri odik ka be'na Allah nak syabri mate ka be'en Allah nak syabri rezeki ka be'en Allah henga jek buru dari Allah bancok lang ulang kata Allah ke kopeng anak dia. kenapa agar memorinya penuh dengan lafdzul jalalah kebesaran nama-nama al ia menang di nak la laku Jakarta nak. La Ia Pak boleh. Nak. Papamu nak. Papamu ini nak. Ia tak Papa nak. Papimu nak. Papimu. Kursi apalik pipamu nak. Pipamu ini. Salah. Ia tak Rabu saya saja. Di sini masih benar. Pabanyak Majazolah. Saya tak berhenti ke Malik Majazolah. Ia Golo tak pernah mondok ke pesantren ke, kalau tak pernah di madrasah ke Malik. Isra masuk nide. Masuk ke madrasah tak pernah. Dek ya silakan lagu-lagu Indonesia. Tapi mendidik ta'dzuban benne pa, lagu-lagu saya tak gennah. Pa teguh anan bian yembet. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Parak tu mahu cacar, mahu nggak dilepas benyak Banyak <Sessalam> majaz solat. Ia muntah tu majaz solat. Lagu-lagu yang baguslah. Mengenalkan keluarga Rasulullah tidak ada masalah. Teguh anak Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Tak rapa. Kor apa lagi? Kor apa? Muntah apa? Cakap, mahu tahu lagu ria rosak sejarah dimuntah apal pak salah tak apal rangarang bibi -rang eh, sutrisnu no. sih jadi magenjing nabi dan li family sutris mulai sebet ya e, muntah apal lagu Roma Irama tak masalah lagu keramat lagu nada dan dakwah yang mengantarkan anak paham terhadap perjuangan Indonesia perjuangan anaknya ibunya tidak apa-apa teguh anak nyanyi imbiat. Hai manusia, tak ada apa. Teguh, anan, cong, manusia, bencong. hormati ibumu yang melahirkan. Banyak aman dari rekap anak dan membesarkanmu. Kengain ngain ketika melahirkan, darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu. Dari kasih sayangnya tergembal rejeki kebekeh okay. okay. perempatan perempatan sumeneb labu merah labu merah ben anak dia dialah manusia satu-satunya apa nukuk tu please buat yang menyayangimu tanpa ada batasnya halon sebab tanggung japreng tuanya luar biasa terpenter anak men tak tahu ke anak jadi ngaki Cek gun perak terpenter ke bayi anak mon gun bir agebay siapa sih tak tau Indonesia neka tingkat kepadatan penduduk neka termasuk paling merdih ketiga sedunia di bawah Soviet dan China Cina Golok jengan ke Malaysia 3 kali bentau tak ada di program KB tadi Kemarin sekitar 15 hari yang lalu, kalau ke Singapura, Malaysia, Jolon, ada program KB. Thailand, lewat kedubes Thailand untuk Indonesia, 8000 TKW ke Bangkok, Sabu, Brunei, tidak ada KB. ke Indonesia nih, beda program KB? Dua anak cukup. Jadi e dia ya. merti Indonesia. Richard. Napa tak boleh banyak anak? Boleh, yang penting orang tua paham tanggung jawabnya. Salah satu diantaranya antaranya, apa tanggung jawab yang tua? Kiai, wah, ayo, al alimahul kita, Mbak Akola. macerdas anak, mepinter ma anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah. Itu tanggung jawab kedua orang tuh. Benih tanggung jawab Kiai. Syekh kebaikan anak kan Bian. Syekh nyaman akan Bian. Setengar -setengar kan bian. Syekh kebaikan Bian. Syekh kebaikan Bian kecandibi pian hmm. apa ini kalau kok rokoan ambun lek sellek mole neng kiai deger biru morok neng pesantren kan benyak kiai sedruk setengak ria oleh 6 tahun salah anak cerdas e si cerdas anak e si gendeng boleh kiai iya tak mare lakon kiai baca kula di santri mah cerdas anak tibi, wallahi repot kula Ma penter anak gula tibi repot, anak-anak datang ke tempat ibuku. Orang yang meleradi di bungkuk, nampaknya tempat ibuku. Abu mungkeh tang per sa per muntak geng jek di bubar pesantren tredi. Entah nongkuat. Ih, ya mon san nana gi gege Doktrin ren tua, ma pan anak gi go nana. Cong, mon tuk nak ke pesantren, nak. Ayo nyari barok, ayo nyarek barok, kamu go nana. Beni nyarek Monya cerdas tak nyari barokah beda titik tekanan ni Monyari barokah, hengah nak aja ala benang gak guru na, nak, hengah nak langcang golang gak kiai nena, hengah cuci ane pesantren dia ya, cerum sekejo ceren mulai nena, toleran pesantren rajin nak, hengah cekler mermer pesantren tak ongkun kau nana santri, eh tonton ben bapak niat rakyat kiai. Aduh. Gole jom di masa almarhum, bagulan ni kak, bonyak kan pao ya di masjid nani kan. Kita meni pao benar almarhum, ya den ponduk laki bini bonyak bungkan rambutan. Sampai saat masa ibungka, rame ra ibungka, setongat ada seelang. Kenapa kejujuran santri di masa itu bisa dipertaruhkan? keker pao, ebejoban santri, subuh dapat kagih air, bodo pao keker gih air. Menggona, makin gole situ tinggi air. 5 tahun tak melompau sekali. Gula makan Mak ada iya setiap anak. Rombongan naik ke atas paut. Kalau makan Ada kerjasama yang baik begitu. Benda nyambi nyampe buja, petes. Ia gemet dan penggembang ada sekarang. Saya terkepuk dan gula-gula takut saya. Cong, maka rocek cong. Saya gelap ini, sayangnya. Colokan sayang. Saya berpikiran mak Makia ini tak bamiloh, penari benci di rumah. Memang orientasinya berubah, mindsetnya berubah hari ini. Mungkin kau nak nampak nyari barokah? Tapi makilah ilmu nesekuni, nak kau barokah manfaat. Enjain, insyaallah nguntung aki kering sepon. Tapi mengepe pesantren nyari ilmu kunderanya cerdas, tak tantok ring cergas barokah. Mau nyareng cerdas ya ke Indonesia? Tombolnya reng cerdas ya ke Indonesia? Orang bendera jeje kuni ke Indonesia? Bendera bendera? Cerdas mentak barokah, Pak. Yap siap siap, ma tombol sertifikat tanah nampak, Mbak Lebila. Beberkati ke bank, langsung teruk Cerdas terlalu aneh, sampai ke metu patunata keledek sekali. Lalu ada apa jarang? Nyare, ilmu senafik, ben baru sabar gak kiai, eh jauh jauh gue lumon kau nana pak, ya mak lum barokah sih syari, kiai nai ke masjid, wallahhi repuun betapa tetek nagiay, repuun, mak kita diwuduk santri, betapa sandal kiai ada beriak kebanggaan men santri kau nana, istiqomah penlakwi dentek kiai, aruman kau nana, jadi sepak toron kiai, letung tepak. Mangken yuk, mangken, dingules sandal lika, mangken, ni ke pen laku, berdaya dan bentuk laki, kan berarti yen cemben santri le malo. Toh, mak de setenak kan, lagu lesing oni enka bentuk, so selai tanya akibah, deng, megendeng gapi, sampai sengin tang sandal, korang brek sekai untuk iye, masa acelen di bitang sandal lijon, mak de iye setenak, mangken gulesen tara kan, tolham durlilla. Gula pamit ke santri, hengak jong, lema ari ke matura. jangan ada lagi pertengkaran, jangan ada persoalan di pesantren. Mau ada masalah, yuk, selesaikan baik-baik dengan pengurus, antus, gok dateng dari matur, lema ari kok. Pak bener sih nangis, santri gula laki, nih gak gula toron dari masjid, pak bener sih mata, Eh, pok bolong, siapa sih mata, Tang Sandal? Belum tahun, kok jadi gae de, sih mata, Tang Sandal. Ayo jujur di antara kalian, siapa Pak bener sih nyungcung, abdi dari di mana dari pecaron nafkin situ benda gai, oh alhamdulillah, berapa tahun menduk nak, tak depak setahun nafkin dia, oleh 6 bulan benda, santray anyar benda, enki, lama tempat sandal lagi aje, enki, tekuk bangula bagus benda, bagus, toron belum, saya lakukan, mak baca tang sandal jom gok moja, ngamponggi berus kerja kento gie, ada tak bagus gie berlagi gok, hari ia semata-mata sandal benda, aku berarti nak kena. Cuma setidaknya hari ya, assalamualaikum. Muntuk, muntak geng berzak per detik Gula pen minggu, pen jumat nih ketemu ban santri. Dari ban santri mulai jumat, 400 orang, 500 orang. Ini kebiasa pun salaman gak gula. Saya terima, karena gula penarik konjir tak 8 kiban santri. Saya morok paman gula gapi. Jumat, nganale legu lo, mari jumat, gula morok, salaman gapi ini kadang-kadang sepuluh mari salaman berdisi nyicir lima belas orang dua belas orang dengan dia berapa kebentuknya jauh tak langkong nyokin eti dia rangka kebuka apa eti aja kita liburan kereman telat kayak itu ampun dia telat berapa hari lah ampun lima hari tak kereman tanda bisa sekali sobung kiai. lala nak tak sama lena urusan pesantren urusan bengkok. Sebab beunleh et patrok kangkok banding sepona. saya mulai ya seketemu berapa hari seketemu lemah hari kan tuh yes hari kita kangkok boleh cak mulai. Korang Iya seorang, munda Karena santri Dateng rentuan anda dong le sepolo hari kan lah kan dia berapa hari kan lima hari boleh lah sepolo hari belum tak datang dia oh ya sekte bu boleh cuma lain sekte jop pon apa dia dekik malam bentak hajut besok salat duha baca surat waqiah baca surat duhun baca surat ar rahman pohosok nak mungkin ada persoalan dengan tuan tuan tahu saya mulai ya sekte bu boleh korang apa le lima hari datang boleh dari Majong, Genting Lajo, karena lima belas hari, belum gantung Kiai. Maria Duha, ampon gae. Mari Majong, surat wakinya, ampon Tahajud Mare, ampon gae. Kita ada teng, belum gae. Ya, dia nak boleh. Kau atau iban golok gawebeng gawebeng. Mole, setia bengeng, ya kok ngocah. Kebelok, kapan seratus, oh tangga pelengen pelenggen gocit, habis bau. Pelenggen gok, menyebewo engkapi. Orang yang gae lamo, rok, efek kiri, otang, imolo, benar. Minta geng berzap berdedikasi Allah untuk mendidik anak paham kajen kajing Nabi butuh kesabaran. Tidak lagi kemudian ketika belajar Al Quran kitab yang dibawa oleh Rasulullah sampai kajing Nabi ada bukhairukum mantah alam Al Quran nawa alamahu. Sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al Quran ngaji Al Quran. Coba ambian ngajerin potran ada tibi. Ijo gue gempa langsung macam. Alhamdulillahirobbilalamin. Beni langsung nggak jadi mengenalkan huruf hijaiyah kada. Kalau tegak lurus seperti angka satu itu alif nak? Kalau ada satu titik di bawah lafadnya itu ba. Kalau dua titik di atasnya itu ta. Tak marelema, marelema lagi. Iya setia tahu. Kalau ku nikolpay boleh ya Allah. Tidak lagi makroh cara melafalkan huruf sak nak sak ngikut gini eca. sa sak ecak gigirin, boleh kalau tak beli boleh tak ikhikirin selama sak nak sak ecak ingat e, dengan keajam nak suh sak suh ujung lidah ada di langit-langit tenggorokan coba tegak kaki sak tegak kaki nak sak tegak kaki orang Sak bagus keng jawapan nempes kamu apa nak dia, ia mungkin seorang, mungkin makan tegar becada ini kiai. Ngok jong ngok melek leng ngerap lagi anjing, sot nak, sot, cot, cot, cot, ambulah, cot melelo joloan buat. Nangis kiai lemah-lemah masjid, enal ya kan orang yang badate kiai jaya cereng ya masjid, aduh aki santri ya Allah, petapa aki joloan santri badan kaulah ya Allah. Cut merau, lecah lon bun madam ya Allah. Nangis kiai bun madam. Rak-rak subuh kiai duduk Abah agak baik kopi di b kiai. Mempertahankan waktu mustajabah meletak tangit. Akhirnya apa yang terjadi? Subuh mari kebaik kopi. Ternyata ada teng sengau cak cut. Bah mata tak niat dap kiai. Masya Allah, kau cedah Ya deh nak. Enom tangkopi suku ini tercerdas ya bagaimana kau pengetahuan sekali, apa mak yabi dong melecerdas kayak jualan mak cerdas berengkol melalui arah modal dong mengarena. rogi melalui di kalau kau tes boleh shot, shot ada ngambil segelas coklat di shot modal lo ber, shot, shot, atau, atau, baca apa, atau Edim membedekur Quran Tod. mangkana Oleza daon ngacin nih kebezan. 14 pen termacam ayat. Atak birma pananan. Eh, Solongi Mamin bahasaan. Allah. Huk angkbar. Seneng naman ted. Mohon baham dik laki bisa ngimami solat. Seneng naman ted. Mohon baham dik mantu bisa ngimami solat. Seneng naman ted. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Tulehbun Saya rasa sama bahan ini Laki <laughs> La, tak pada dia tahu imam ini Imam ini tidak? Iyalah Tenggara teng, ke sini I think to si bini, peloros leh like, peloros Can si bini, loros bensapah, ia ada orang sekali budi Mak sial kok berjamaah bendaan Mangkan Mangkana lagi mamin si laki pas nikang so, Can si bini, ya Allah Benda masalah, masalah orang laki Menteri nikah nanti ya Mereka lebih berasa baru Bodoh si Cikra, apa itu dia pakai tampil nggak Rir? Pasti goa. Aneh, menjemput angin, abes. Keris Ya, praktek sholat. Rir nggak ngeingain acerna kanjing. Nah, praktek sholat. Jangan abes, mau praktek takbir gula nih kah? Tapi kadang sarong kayak gula. Ngenal ya. ...mau praktek takbir. Saya budi lagi. Sebab, habis. Benih nak kuk mik... ...ngak rini ngasolat benih. Biar memang ngebas semikam dulu boleh. Dekiklah, kuknya bimik. Tak usah mik. Tak usah mik. Ya, sepo sepo. Tak eh, usah sesuatu. Tak usah, di, saya boleh dimamik jibah Kanjing nabi, ...mau takbir ketinggian tangan, ...ibu jari. Jempol liya, loros dengan kedua daun telinga. Tadi mana terakhir? Allah. Menatari apa Jempol dengan ya kopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Posisi di dada. Sederhana, tak ruwet. Salat. Togor aja tak Mak tegur kuda-kuda. Salat takbir Allah Takbir. Tak guru singgo usah. Ada yang terlalu enjoy, terlalu santai salatnya. Santai delu pebejeng. Allahu Akbar. Bedian no santai teluruah. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Ajar melekat, mencet lapar, mata anggakan kado. <SILENCIO> Mangan ajar, gak ada ajar, norok ajar, nah kan jengna. Saya paling pelengan, mohon Pak Hendikman, tak bete tawa takbir, esak paksa aki ngimamin. Ima minjong, hiba. Atole si manto kebudi, siap ba siap. Selak takbir, arra, akbar. Sami arah Buliman Hamida. Arah Wa Albar. Canem <laughs> banaya Allah. Mak Ma tu Jepang tang matur ya, mas. Mohon kira-kira tak beti tepak. Solojak jadi imam syarat menjadi imam, coba lihat di kitab Ihya al karangan Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arizbillah Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali akrab ditempatkan di posisi pertama itu di siapa khusbah jana, sebetulnya imam Maka, ada Abdurrahman As-Sudesh ada Abdurrahman Asurem di samping dia hafid hafal bacaannya menggoda luar biasa bacaannya makin sejus ibadah anteng makmum yuk gue apa sah nengi meka doa kali gue ramadon apa sah sampai telasan nengi meka tuh di sebulan haturkan Quran ibadah baca terawihan sejus anteng makmum kenapa indah mendengarkan bacaan imam tetapi orang mapan nyamanan neng teti makmum baik Masak macam ayat Al-Rahmanir Rahim Kliak makmum ini dengan kita Pahit terkagi Sirotan ladhi Na'an amto' alaihim Ghairil al mawsubi alaihim Walas salin Nyaut makmum Ancor bah beni amin Ancor bah Rosak rosak <laughs> Menggana yuk, pembian anak cerdas napan ten, monsi cerdas gampang, alim alem gerudu anak, pembian mon tak bisa maca selawat naria, ya. cukup maca doa yang pendek, apa orang ngebentakin maca doa nganih Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma majnib ibis syaiton, wajnib nas syaiton, ma rosak tanah, malah tak yampung isyatan, nggak kita apal maca gini cukup cocop maca Bismillahirrahmanir cukup gini kita hafal cukup macam bismillah kita hafal ya cukup macam bis deh bila bis terus terus pasti bini Insyaallah mencetik anak laki bisa tetap supir bis jurusan semeneb banyu wangi deki muntuhan abis deh melalui tapi menterose cerdas tak usah doa sepenting si laki bini menapolong pada akar pada terona sini, selake terok, sebini terok, itu teori medis mun pada akarab anaknya akan ada tiga indikasi cerdas, dinamis, pecing lagun kini kau lain pada akarab berarti makanya male pada akarab, pembian mun apolong ben selake atenten, male anapso selake bibir bibirji pemira mun ben selake sengke selake terkerjat ngebes bibir mpian ya Allah, ada buah naga di hadapan tu Mula bibir ke buah naga Kenapa rakyat e kombik berarti Cik neng dapur melalui Demi you <laughs> Demi lep dan si lelaki Bagi dapur kau tak Tabung benci lelaki ke dapur Ya Allah Mengat butomang bibir lep Siapa sih mencuba butomang Ya tak anaf saja Mangkan dari bini Karyahin bagaikan bunga-bunga Perempuan itu harum api indah Segar mewangi Itu perempuan bagaikan bunga Mangkanya impian para om membenci laki. Karakter suami pahami. Karena orang laki karakter tak pada. beda orang laki seseneng nyium leher. Mulai akabin do sampai dia anak empat pun nyium leher malo. Berarti impian di laki pemburu leher. Bona ada nyium leher malo. Tukerung nunggup kau gubakku rezeki ini. Ah, impian di laki saya nggak gini ke yuk. Leher semprot kaparfo. Malah male ber. Bada orang laki saya tanda ke leher segala. Nyur sor ke kelencap, namun lolo benar. Bagi ngak ketel luo tar gaji, ia kepe yu, beri parfum. Pokon karakter si laki jipahami pahami. Bades ikun berak tedung kamun tengaji si bini belum. Iya beri bental tak nde, pakun dengi muntenggi. Ekan to sengke zeket Mari ikan iya kamun teng boleh. Iya munteng beri parfum banyak yuk Pokon karakter suami pahami kira-kira apa yang dicium oleh suami kini Kak uh, beri parfum male laki ngarep ong guen male cerdas anak napaan nah, si cium tabu semprot ke parfum mik cium munteng semprot karena yang laki kadung ngamuk tak jelas ini masih de'i munteng geki napa na beben tabu semprot ke parfum mik cium tetapi moncong gagak kapi gini kak, gini yang parfumin nyaman. Eciom apa anda anteng buat. Eciom leher aromanya apa? Seneng sih lagi. E pentang gelencap nambian cium ekstroberry. Nongepe kamu teng bunangkah? Kobes sih lagi. Alexander kata bu buturin. Nongepe bebentak bu bukok kereng bahaya kalopai. Tak e parfumin, masyallah. Kalopai mas masyallah. Mangkat bu ibu. Boh, ambian. Mohon apologi benzilake. Misal ambian kis-kis kis. Arik-arak pakai embodi lotion, pakai citra minyak minyak zaitun. Dahira, maleroh om. Nyak gas itu tak nengah bordekor. Tak nengah roh benpusom puneruwe kompor. Arik-arak buki ke boh. Kau akhir ada zilake zilake lu ya Allah. Mangan so tompein bumbing sian kau leh jadi leh. Yoo perah om. Kau lemaknya ini Gule bulan jeing makna neka, sebentu bulan sekalian masuk ke dokter spesialis wajah, mandi zona iwa ilulur Sebulan dua kali lulur. Mun bini i lulur ben roh. Ro'om-ro'om, balik ada budi neka ro'om ye, menilulur i lulur. sekali lulur roh, bulan setengah tahun tak i lulur. Apa boleh setahun Pak Rombu rombu kalau kenapa? Karena kami menjadari perempuan itu adalah amanah dari Al. Siapa sih Open ke bini ini Ke si bini. Karena kini ketitipna Allah. Bener banten you? Pahokan kau Open ke si bini. Kendaraan sebagus apapun, tapi perawatannya kurang, rusak sebelum waktunya. Membandik pajero, fortuner, membandik robicon, membandik filfire, membandik lexus, ferrari yang harganya miliaran, tapi radiator tak penetengku, oli tap-tap na tak pengehenteh, filter oli tak pengehenteh, rusak sebelum waktunya. Deh gini bini, e yang gue meloloh tak beri beda, tak beri perawatan, dia ya, rosak pak. Jangan salahkan istrinya tua sebelum waktunya. Gini banten. Mangga na si bini. Gula ke mak nyainah untuk dana perawat kecantikan benda bulan telo juta telo juta. Nah, kek laki, tompes-tompes munsi tiba seumur dulu. Iya korongo, koryo, si laki pendapatannya cuma dua juta satu bulan. Jeng ngalak si telo juta dana anggaran. acar reng si laki. Dana genjak denda to, bah minta telo juta, pejan si laki nasi guring abu anak kale. Maksud benapa? Iya mon bena, bena geluing engkau bengka pale de sakale lek. <laughs> Janji bini, iya se ngocak de iya kak. Je mon pepengko om bagus, wallahi mbian senyum mak kak. Mon matamurka mata murka mbian seng abese. Mon kula bedhen mapan mbian kiyah se geluk kak, tidak ada ruginya kok membiayai saya. Tapi embian mon tidak ada anggaran gak kula kak tanapa. Aku ridho kok, nggak ada masalah. Syaratnya satu, biar gembira, Kak. Nah, balik, cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Pengembian <SILENCIO> membas ngerjel ngaran garing bini lain, Kak. Sementara gula takibulan join, cetai bedein, Pambian atau le garing bini jeratin, Terima ia pantun gula gambian, Kak. Darmah pantun ambian le, ke gula. Ia ya, setampang gare Kak. Maksud gue napa, dia karena pang biantai gue beli, benggeluk. Mohon reng laki, gedungnya pang tai beli, siap-siap setruk, berarti gila. Harapah, karena ora, gedung atau bongga bongga bongga pi. Jeremon pastak nyusol boleh, burung, sontep duka laje, kamu jiwa. Mangga dari manjarana, lebet molotan muka-muka gue leban biantai barokah, neban Allah. Seseret rezeki dari bengkel pang bun Allah. Dan setelah itu Pak Makkah Madinah kapulhacet enggih. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Aru salkhafi qaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Aru sal khafiqaini ya muay ya dia mu ya imam al kiplata ini jarang. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi muhammad Anta syamsun Anta badrun Anta nurun Fawqa Anta syamsun Anta badrun Anta nurun anta ik sirawalil anta misbahusuduri ngereng sareng sallallahu ala muhamad ya allah akui hambamu malam ini ya allah sedheje sehadir muka-muka ya kuwa ummata ajunan gusti Syafa'at ajunan Guste selamatkan kami dari berbagai macam siksa kelak di akhirat ya Allah dengan semangatmu ya Rasulullah kala Maulid Nabi yang diadakan hari ini sekali lagi terus sallallahu ala muhamad seluruh panitia masyarakat yang hadir malam ini ya Allah Berilah kami syafaat dan hidayahmu agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, Ya Allah. Satu jamaah masjid Husnul khutimah akan sesuai dengan namanya akan menjadi orang yang Husnul khutimah, Ya Allah. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Bi hurmatil fatihah. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malikiyad Din Ya Kana'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Wa Ar-Raziqubi Alaihim Walad Dhalin Nabiy Firil Amin Para hadirin kaula ndi tretan nyamanah karang budi dan mon kabende basa ke situ bendanya parga jempok pagi golak malle gebyo gebyo e kato malle boko-boko kona dari semendap khusus para tamu jadi mau tamu ikhwa, benda penginapan penginapan, gebok gebok, roma roma, kona Dari kan terus dari berutu yang belajar ajar. Bari ini kan alhamdulillah, Rafay Sol, terbua terdepak kejompok, kebakir Hasan, depak kejompok, Ra Abdul pok aja tujuh kiai, ni dek kejompok ni kak. Bari, alhamdulillah juga, nega dari lati dari lu bangsa, mende nega depak kejompok, dari bukbatul ni kak. Bari ke mukit, li bari mbiang kare, mbiang mau ke compok ngireng gula cek senengah lengkap pon yuk ada ada nampak kakza pola terobaksu soto rujak manis ini kelengkap pon boderawan cipunya ringkeng tegeng ya dengan bengkuk gula ini masak gula sih tegeng bakso yuk tapi kinikah pon dari santri gula kapci jadi kalau tamu semuanya saya gratiskan tamu mbiang telowaring ini ke compok Lima adeg ya, ngereng. Sudah ada jedingnya lengkap woi. Kalau yang sifatnya besar, dubes, terlebes, gelembik, gebyok boleh, tasnya boleh gini ka. Jadi 15 kali 15, posa enggak lengker nih. Kata pek, dari jeparaan aneh ngireng, Ngereng gak nih, In main gajah pok, gih. yang bersambut. Bahwa kon, men, men tenang. Kok ntar gak ternyata nak, badannya aman, gimana, lisan Dari ke aman, tanya nyak, kibok, dari karang putih kepo regi, ke. engki kebalik, alhamdulillah ngereng ngereng, seni ika, muncilake, so, soboran ngeyai, ertina tak nyembih tak bison kakek endo, olen kerong kebanjeningan, gula tak minta cabison, si penting ngiting tandang tunya akhirat lah, tojuk ibungko gula, mungke lake, arah baju, mangalegan, rokok cecer si ngeyai, ngeyai, di barak ngambung rokok ngeyai bunga jiladabu, tarah apa jak, si penting baka ke, inmai ngebungko okay? nggak bersakit gula jajan neng mau kemu kepada ibu bolong kantos ke akhirat yang disuarakan Allah, Amin ya rabbal. Saya kira itu Kiai yang bisa kami sampaikan ada bapak Neka sinter kecempor ibu di kafe, tong dua telur punya, jad saya ke Neka saya kecempor gula. Pasir asman apa jeneng? Rahman, ini Abdul Rahman. Neka saya kecempor, Neka boleh saya masuk ke WhatsApp gula langsung. Abu amulul muli bari. Kiai persiapannya sudah Kiai. Dengar ada yang Arab nih. Kasoan sakabina kami sudah hadir. Gulatan di otak kan topon. Moga-moga pada lanjut. umur gi. Amin. Ala hadzihniyah walakun liyatin shalihah wa bisyafaati rasulillah alfatiha. Mun bade sejhen pekeluarlah. Mun bingkisan pekeluar kapi. Ya kana budua ya kana stainuh dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina anamta alaihim waril maghdubi alaihim gender molekade ro bade ri berik dari panitia Fatihah sekalian ghi kula ben pian moga kapi... kabbih pareng ndepak ka Mekkah Madinah tak bisa haji moga-moga mampu umrah pian orang oreng syukhnus khotimah Al Fatihah ya kana butu ghi ya kana stainuh dinas shirotol mustaqim shirotol ladzina anamta alihi wa ril maudhu bi alaihim wa saya kira itu yang bisa kami sampaikan sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa iyakum wallahu al muhafiq. Oh, Doa keadaan kira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin. Wasallim radiyallahu ta baraka wa ta'ala. Unkun li sohabati rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayyina rabbana bis daru salam wa adkhinnal jannah daraka darus salam tabaarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram ya allah selamat pagi saudaraku umat ajunan sehadir isori mungkin ya allah Selamatkan mereka semua dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah Bencana virus corona, angin puting beliung, gempa tiktonik, ajunan yang menyelamatkan semuanya ya Allah Allahumma ya ya'alimama fi sudur Wahai zat yang Maha mengetahui segalanya Betapa yang hadir hari ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah Berdasar sempek urusan ekonominya ya Allah Sempek taninah, sempek lakonah, sempek usahana ya Allah Baris sesompak kena utang piutang yang tidak kunjung lunas, sesompak kena keinginan yang tidak terkabul-kabul. Teroda Pak Mekah Madinah Ati Dahlim Ya Allah. Saket saya tak resbas. Kalaban amolot ngormat kelahiran kustek aji Nabi. HambaMu yang menjadi pilihanMu Ya Allah, maka sesompak Mu kemuka berjembar serang ajudan kustek. Saya raja utang Mu kemuka tuli lunas. Saya saket Mu kemuka babares. Saya teroda Pak Mekah Madinah Mu kemuka kapul hajat. Allahummarham ummata sayyidina Muhammad. Allahumarham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aufir li sayyidina Muhammad. Allahumma farid an Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas Allahumma ya muqallibal kulu sabit kulubana ala dinika wa imanik Allahumma akhir kalamana bikaw li la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbabil Mustafa baliw maqasidana wawfirlana mamadaya wasi' al-karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar subhanabikarabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil al alamin Bihormatil Fatihah. Ikhdi Nasiratul Mustaqim, Sirontaladina ladzina Taala. Saya akan terbiasa ushadan Allah wa Ayaakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>